saya akan eh, memperlihatkan dulu ya, memperlihatkan dulu seperti apa relasi tabel yang akan kita jadikan sebagai media latihan ya. Nah, ini adalah eh, relasi tabel yang sudah saya desain sebelum video ini saya buat, yaitu sistem informasi untuk nilai siswa. Ya, Di sini ada dua master tabel, yaitu tabel pelajaran, Kemudian ada tabel siswa, ya. Nah, di sini ada tabel transaksi, ya, yang dinamakan tabel nilai, ya. Nah, untuk informasi nilai yang dimiliki dari setiap siswa dari Malta pelajaran yang sudah diambil nanti akan disimpan di dalam tabel nilai, ya. Iya, mm -mm. yeah, begitu ya. Jadi biar lebih santai, saya juga ngobrolnya lebih santai, Anda bisa lebih paham ya. Seperti itu. Nah, sekarang saat Anda sudah paham ya di sini. Relasi ini sudah paham ya. Baik. Untuk bisa mengakses eh, PHPMyAdmin, Anda harus menjalankan browser ya. Nah, sebelumnya Anda harus menjalankan dulu service XAMPP-nya. Eh, ini saya sudah menjalankannya, tapi saya akan mempraktekkannya ya. Nah, di sini, dijalankan dulu sampai P-nya Nah, seperti ini ya, dijalankan. Kemudian di start di sini, diklik start. Di sini juga diklik start. Sampai ini berwarna eh, hijau ya. Seperti itu. Kemudian di quit. Tekan quit. Nah, seperti itu, sudah ya seperti itu kemudian baru Anda bisa menjalankannya ya menjalankan eh, apa namanya PHP adminnya baik ya ini sudah paham ya untuk relasinya baik nah sekarang kita akan mulai untuk membuat database baru ya misalnya nanti kita database nya adalah sekolah DB baik saya akan menjalankan PHP adminnya ketikan localhost kemudian PHP MyAdmin ini udah ada. Nah, seperti ini ya. Ini adalah aplikasi PHP MyAdmin. Jadi, aplikasi PHP MyAdmin adalah aplikasi web ya, aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mengakses database MySQL. Nah, aplikasi PHP MyAdmin ini adalah aplikasi yang sudah terinstall pada saat Anda menginstall XAMPP server ya. Jadi, pada saat Anda menginstall XAMPP server maka eh, database eh maka tools phpmyadmin juga akan terinstall ya seperti itu jadi Anda tinggal memakainya ya seperti itu ya Nah sekarang bagaimana caranya ya di sini saya udah eh, step pertama kita harus membuat database dulu ya database nya misalnya sekolah DB saya sudah mencontohkan nama database nya adalah sekolah DB Anda bisa membuat database nya dengan nama yang lain nah caranya adalah setelah masuk ke alamat HTTP kemudian PHP admin, localhost ya ini Nah silahkan klik menu database ya Nah seperti ini kemudian untuk membuat database baru di sini dimasukkan nama database nya sekolah DB seperti itu ya Nah untuk nama database dan nama tabel ataupun nama kolom tidak boleh menggunakan e, spasi kosong ya, misalnya seperti ini itu tidak boleh, ya jika Anda ingin membuat dengan e, memisah dua kata bisa menggunakan underscore seperti ini, sekolah db seperti itu ya nah atau digandeng atau disambung seperti ini, bisa ya, oke sekolah db sudah ada kemudian kita klik tombol create nah, seperti itu ya Nih, nama database sekolah dp sudah ada ya sudah terbuat nah untuk masuk <tuh> sekarang dari database sekolah dp ini Anda bisa membuat tabel ya nah sebelumnya Anda harus masuk dulu ke dalam database ini caranya bagaimana yaitu dengan cara klik nama database-nya ya di sini jadi kalau kita klik nama menu database maka akan muncul seperti ini bisa membuat database baru kalau sudah jadi nanti akan masuk ke sini seperti ini nah kalau mau mengaktifkan atau aktif ke dalam nama database tadi yang sudah kita buat atau database yang kemarin kita buat anda dapat klik di sini ya nama database-nya databasenya diklik sekolah dp nah seperti ini nah ini ada masih kosong ya masih kosong artinya itu di sini belum ada tabel pun tabel satu pun ya gitu ya nah kembali ke sini tadi ya nah ini adalah relasinya contoh relasinya tadi ya oke kita lanjutkan ya nah sekarang pelajaran berikutnya adalah membuat tabel kemudian saya akan juga mengajarkan bagaimana caranya untuk mengisi data ke dalam tabel itu ya seperti itu <tuh> baik ya nah tabel pelajaran kita bisa lihat lagi di dalam relasinya seperti ini, ya. Saya sudah mencontohkan di sini ada tiga kolom, ya. Jadi, tabel pelajaran ada kolom kode pelajaran, kemudian nama pelajaran, kemudian keterangan, ya. Seperti itu, ya. Nah, dari tiga kolom ini, kolom kode pelajaran itu ada tanda bintangnya. Nah, ini artinya adalah kunci primer, ya, atau... Kunci utama ya, baik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel baru? Oke, sekarang masuk lagi ke dalam phpMyAdmin ya. Eh, cara untuk membuat tabel baru yaitu dengan cara masuk ke dalam database ya. Ya, ini tadi sudah masuk ke dalam database. Kemudian di sini ada menu atau halaman untuk create table ya. Oke, saya ulangi lagi ya silahkan masuk ke localhost dulu, pilih databasenya, pilih menu database, kemudian pilih nama databasenya, kemudian sekarang kita bisa membuat tabel baru, ya. tadi tabel pelajaran ada tiga kolom ya, berarti pelajaran. nah di sini tadi disebut ada tiga kolom, berarti masukkan tiga kolom ya, seperti itu. setelah itu klik tombol Go, oke okay, sudah ya, sudah mengikuti saya, oke, okay. klik, klik tombol Go. Nah, ini adalah form dimana kita bisa mendesain uh, struktur data dari tabel pelajaran, ya. Baik, kita lihat lagi di sini ya, nih ya, kode pelajaran, nama pelajaran, kemudian keterangan, ya, oke. Okay. Yuk kita lanjut ke sini lagi kita ketik ya kode pelajaran kemudian nama pelajaran kemudian keterangan seperti itu ya. Nah, <tuh> untuk kode pelajaran saya akan membuatnya dengan tipe data char ya, char di sini. Ya. Panjang datanya adalah, misalnya, tiga, eh, gitu ya. Nah, di disini sambil mendengarkan suara perkutut itu di malam hari, perkutut saya sedang berbunyi. Nah, nama pelajaran saya membuat tipe datanya adalah "farchar", ya. Panjangnya, misalnya, 100 ya. Jadi, Char sama varchar itu sama-sama karakter untuk e, menyimpan teks dan angka juga bisa. Membedakannya adalah kalau char itu khusus untuk kode ya untuk pengkodean. Nah, kalau untuk yang keterangan atau nama menggunakan varchar. Keterangan juga varchar ya. Nah, misalnya di sini 100 ya. Nah, untuk kode pelajaran tadi sudah di sini sudah saya kasih tanda ya di sini sudah saya kasih tanda dia saya kasih tanda bintang nah kode pelajaran sebagai kunci primer ya Nah untuk membuat kunci primer ini kembali ke PHP admin lagi ya untuk menjadikan kode pelajaran kunci primer maka di sini dipilih primary ya di dalam kotak indeksnya ini pilih primary itu ya oke nah kemudian sudah ya nih tipe datanya sudah, panjang datanya sudah. Kemudian saya milih tipe database-nya. Tipe penyimpanan dalam database-nya saya milih I sum, my, I ya. okay, Jawanya, my iSAM ya. Oke, bahasa Jawanya MyISAM gitu. Oke? Okay, Oke okay ya. Nah, setelah selesai saya klik save ya. Oke, okay, setelah selesai ya. Saya klik save. Nah, sekarang ini tabel pelajaran sudah selesai dibuat ya Nah anda itu bisa melihat eh, struktur data dari tabel pelajaran ini caranya gimana caranya dengan mengklik struktur atau menu struktur ini atau mengklik nama tabelnya di sini ya contoh ya saya klik nah ini sudah kelihatan ya nama kolomnya apa saja tadi yang sudah dibuat atau kalau dari sini tadi nih saya klik nama database-nya saya klik nama tabelnya semua keluar saya klik di sini struktur nah ini nama struktur datanya ini namanya ini struktur data ya struktur data itu kolom dan tipe datanya gitu ya hmm. nah ini sudah kelihatan ya hmm -hmm. nah dari sini, pekerjaan kita dalam uh, membuat tabel itu sudah selesai. Ya, tabel ini sudah selesai. Jadi, pekerjaan kita membuat tabel pelajaran sudah selesai. Ya, baik. Nah, sekarang, apakah Anda ada pertanyaan? Eh, Mudah-mudahan tidak ada. Ya, Anda bisa bertanya kepada teman Anda yang sama-sama belajar karena ini video, jadi Anda tidak bisa bertanya kepada saya. Nah, selanjutnya. <tuh> Saya akan mengajarkan bagaimana caranya ya memasukkan data ke dalam tabel pelajaran ini ya. Jadi kita itu bisa menginput data pelajaran menggunakan PHP admin, admin ini juga ya. Kalau di dalam program kan kita membuat untuk input datanya menggunakan form ya, kita buat sendiri menggunakan Dreamweaver. Nah, di sini saya akan mengajarkan langsung ya bagaimana caranya untuk memasukkan data menggunakan tool phpmyadmin. Caranya ya itu diklik menu insert ini. Ya. Jadi pertama dari sini. Nah, di sini saat kita klik nama database-nya, maka tabelnya muncul bisa langsung diklik menu insert di sini. Ya. Nah, atau pada saat kita mengklik nama tabelnya di sini bisa klik menu insert di sini. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan nih untuk kode pelajaran. Panjangnya adalah tiga karakter, ya. Saya akan contohkan, misalnya P01, begitu ya. Kemudian nama pelajarannya, misalnya eh, Matematika, gitu kan, ya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya keterangannya kita kosongin dulu ya. Kita kasih strip. <tuh> Kemudian di sini saya akan contohkan lagi ke pelajaran kedua. Itu misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini saya kasih strip lagi. Misalnya tidak ada keterangan ya. <tuh> Seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, sudah saya akan simpan ini Datanya ini Saya akan simpan ya Oke, saya simpan caranya adalah Di sini, klik go Nah, coba Nah, dari sini Dari sini ya Tabel pelajaran tadi Sudah berhasil kita insert data Bisa kita simpan data udah kita masukkan data Untuk melihat datanya Yang sudah kita masukkan maka Anda bisa mengklik menu Browse ini ya Nah tuh. tuh datanya kan sudah masuk ya sudah masuk kan datanya ini data mata pelajarannya sudah masuk sudah masuk ini ada data pertama data kedua ya seperti itu atau juga bisa dari sini waktu kita eh, dari aktif dalam database ini langsung klik menu Brush. Nah seperti ini. Atau pada saat aktif dalam database, kita langsung klik di sini. Nah ini sama saja hasilnya. Nam, e, daftar datanya akan muncul ya seperti itu. Nah kalau anda ingin e, memasukkan data baru, maka langsung saja klik menu ini. Yang penting kita sekarang sudah aktif di dalam tabelnya ya. Nih, sekarang kita sudah aktif dalam tabel maka apapun yang kita klik itu menu dari menu ini maka akan ter terjadi pada tabel tersebut ya misalnya saya akan masukkan data pelajaran baru klik seperti ini nah misalnya pelajaran yang ketiga apa bahasa indonesia oh sudah ya tadi ya bahasa inggris nah ini strip juga p04 misalnya apa ya fisika misalnya gitu ya nah seperti itu ya saya klik ke nah udah ya saya lihat lagi saya klik browse nah seperti ini ya oh, gitu ya nah sekarang sudah maksud ya yang ini sudah paham ya nah sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya memperbarui data, ya, atau mengedit data. Nah, tadi kan di keterangan ini sudah saya kasih eh, informasi kosong, ya. Seandainya Anda ingin mengganti informasinya, maka bisa diklik edit ini. Jadi, edit ini adalah fungsinya untuk memperbaiki data. Contohnya, misalnya, ya, fisika. Fisika ini di pada keterangan mau saya ganti informasinya dengan misalnya fisika dasar misalnya ya di sini. Saya klik edit. Kemudian di sini dasar misalnya. Seperti itu ya. Kemudian saya klik go. Nah, hasilnya ini hasilnya. Ada, kan ya sama juga jika anda ingin memperbarui data pada eh, mata pelajaran matematika bisa diklik di sini nah seperti itu ya sini ya Nah apabila anda ingin menghapus data maka menu ini bisa dilakukan di dipakai ya delete ya Jadi kalau data sudah dihapus nanti Uh, tidak bisa dikembalikan ya di phpmyadmin itu tidak ada fasilitas untuk un Untuk undo ya undo undo itu tidak ada contoh ya ini saya akan menghapus uh, pelaj pelajaran fisika ya nah sekarang sudah enggak ada pelajaran fisika maka kalau sudah dihapus ya sudah hilang ya seperti itu ya uh, seperti itu ya sudah tahu ya baiklah kalau sudah tahu kita lanjutkan ya pelajarannya ya <tuh> nanti kita ulas lagi di step yang lain ya baik sekarang apa lagi ya oh ya, yeah. sekarang kita akan mencoba untuk membuat tabel dan mengisi data untuk tabel siswa ya tadi tabel pelajaran sudah bisa ya sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel siswa, kemudian kita akan mencoba mengisi datanya. Baik. Kita lihat kita lihat lagi seperti apa sih struktur data siswa. Nah, di sini sudah saya contohkan ya, tabel siswa itu ada mis, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kolom ya, saya akan mencontohkan 10 kolom. Tetapi Nanti pertama kita akan membuat 8 kolom aja Yaitu kode siswa, nama siswa, nis, kelamin, agama, kemudian alamat, nomor telepon, foto ya Tempat dan tanggal lahir nanti ya Kita akan nanti ada pelajaran yang lain Jadi kita tinggalkan ya Jadi kita akan membuat e, tabel siswa dengan 8 kolom saja ya Baik kita lanjutkan ya Kembali ke PHP Admin. Ya, ke php -min. silahkan klik lagi nama database nya nah seperti ini kemudian kita masukkan nama tabel yang akan kita buat lagi misalnya siswa terus kemudian banyak kolomnya adalah 8 ya. kemudian kita klik go iya ini adalah form untuk Membuat struktur data siswa pertama adalah apa tadi? Kode siswa, kemudian di sini nama siswa ya, kemudian apa? NIS, NIS itu nomor induk siswa ya. Kita lihat lagi ter, eh, relasinya, terus kemudian kelamin, agama alamat, nomor telepon, ke foto, kembali ke php admin lagi ya. Nah, nis, kemudian kelamin, kelamin itu artinya jenis kelamin ya. Agama, kemudian alamat, nomor telepon, kemudian foto, Misalnya gitu ya. <tuh> nah, sekarang Kode siswa itu tadi di sini sudah direlasinya, sudah saya gambarkan bahwa kode siswa adalah sebagai kunci primer, ya. Nah, kunci primer kita membuatnya dengan tipe data apa? Iya, char ya. Jadi, silahkan caranya untuk memilih car, silahkan klik bagian tipe data, kemudian dari keyboard tekan huruf C, maka nanti secara otomatis akan fokusnya di sini, nah daripada harus mencari gini lama ya seperti itu ya char. Nah, panjang datanya misalnya berapa? Misalnya kita buat 4 ya. Ya. Nama siswa itu kita buat apa? varchar ya, varchar. Kemudian NIS kita buat varchar juga ya. Misalnya 20 kelamin kita buat apa misalnya bisa kita buat varchar juga bisa misalnya satu data ya jadi nanti kelamin akan kita buat isinya adalah l atau p ya l adalah laki-laki kemudian p untuk perempuan misalnya ya. satu karakter atau di sini char juga bisa char ya kemudian agama kita bikin varchar misalnya agama itu 20 ya, agama itu kan paling panjang misalnya agama katolik atau islam, nah itu berapa karakter mungkin hanya 5 atau 6 karakter ya, tapi kita buat 20 tidak masalah ya Nah misalnya gitu ya, alamat kita buat varchar kemudian panjangnya misalnya 200 misalnya kemudian telepon varchar juga telepon itu karena walaupun nilai datanya nanti adalah angka tetapi biasanya nomor telepon kan ada yang menulisnya dengan angka 62 atau 081 sekian gitu ya. Artinya ada angka 0 di delap, di depan. Jadi kita harus menggunakan varchar. Kemudian foto itu kita pilih varchar juga. Misalnya nya 100 gitu ya. Oke. Okay. Jangan lupa untuk kode siswa, kalau kita ingin menjadikannya sebagai kunci primer, maka di sini harus dipilih primary key ya. Seperti itu ya, kunci primer itu sama dengan primary key ya. Ya. Kemudian, udah ya, sudah sudah dilihat ini. Jadi kalau Anda ingin mengikuti saya benar-benar seperti -benar persis seperti panduan ini, Anda bisa mengklik pause ya dalam video ini sehingga Anda bisa mengikuti setiap langkahnya. Kemudian diikuti ya. Baik. Setelah itu di sini pilih nama tabelnya. Meisam. Ya. Kemudian setelah itu saya klik save ya. Iya. Saya minum kopi dulu biar enggak haus. di sini sekarang tabel siswa sudah selesai kita buat ya. Nah, di sini eh, menu browse masih belum aktif. Artinya apa? Karena di dalam tabel siswa itu belum ada data, ya. Seperti itu. Nah, Anda itu bisa melihat struktur datanya pada tabel siswa ini. Seperti tadi pada kasus pelajaran ya. Caranya dengan dengan menu apa? Yaitu dengan mengklik menu struktur ya, struktur ya. Atau diklik men tabelnya ya. Mau pilih yang mana? Ini atau ini ya? Baik, saya klik aja ini ya atau klik ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah struktur tabel siswa yang selesai kita buat tadi. Ya, seperti itu. Kalau kita ke mau kembali ke database ya, bisa diklik di sini lagi. Mau melihat strukturnya lagi? Bisa diklik sini ya, struktur Oh ya seperti itu. Nah oke okay. Apakah Anda sudah berhasil juga membuat tabel siswa seperti ini berhasil ya Kalau tidak berhasil Anda harus mengulanginya biar supaya uh, lebih paham ya. Mm -mm. Nah sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita menginput ya? Menginput data di dalam tabel siswa ini ya, seperti itu caranya adalah dengan mengklik menu Insert ya. Ya, jadi pertama kita harus masuk ke dalam tabelnya dulu, kemudian klik tombol menu Insert ya. Nah, ini adalah formnya, misalnya siswa itu kita mulai dengan S0. 01 ya karena 4 digit kan 4 karakter S001 nama siswa pertama misalnya Fitria Prasetyawati misalnya misalnya 15001 misalnya misalnya perempuan nah, perempuan kita wakili dengan karakter P ya kemudian agama Islam alamatnya misalnya Raman Aji eh, Lampung Timur nomor teleponnya misalnya 0819 ini sembarang saja ya mohon maaf jika ada yang menyamai nomor teleponnya fotonya saya kosongin aja ya nah seperti ini baik data pertama S001 ya empat karakter ini mengikuti ini karena sebagai kunci utama kita harus konsekuen ya kalau kita menggunakan empat karakter maka semua kode siswa nanti harus empat karakter ya seperti itu ya nah sekarang saya akan simpan ya klik go nah sebetulnya di sini ada form baru nih form baru yang bisa kita isi tapi saya akan mencontohkan satu dulu ya saya klik go ya baik ya seperti itu ya baik saya akan mencontohkan mengisi data lagi langsung ya saya klik insert lagi ya posisinya sekarang masih aktif di dalam tabel siswa ya oke nah seperti ini nah oke kemudian saya akan memasukkan siswa yang kedua 002 seperti itu ya misalnya nama siswanya yang kedua adalah Uh, Indah Indri Yana Misalnya ya Nisnya, Misalnya song 0 02 gitu ya. Perempuan Kemudian agama Islam Misalnya alamat uh, Misalnya alamatnya saya tulis Mark Club, Uh, Labtu, Labuhan Ratu, satu, y, Jepara. ya 081 kemudian ini juga nomornya sembarang aja ya. Nah, fotonya saya kosongin. Oke, okay, ini data kedua ya. Nah, kemudian langsung saya akan coba langsung nih datang ketiga ya di form bawahnya. Nah, S kosong kosong tiga eh tiga ya misalnya safety su lima 15 misalnya kosong kosong tiga misalnya gitu ya Pri, perempuan juga agama islam alamatnya misalnya nah labuhan ratu baru y parah Misalnya gitu ya. 0819 Ini juga termasuk ngawur ini nomor teleponnya. Mana juga ada yang sama ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya sudah di di halaman berikutnya ini saya sudah membuat dua data. Oke ya. Anda bisa menginput data ini sesuai dengan yang Anda inginkan saja, enggak usah terlalu mengikuti saya. Misalnya, nama pacar Anda bisa, nama mantan Anda bisa, nama oh, ahli Anda bisa. Ya, yang penting data siswa gitu aja. Ya, kita enggak usah eh, berpaku pada nama-nama ini. Ya, kemudian saya untuk menyimpannya, klik go. Ya, go iya, seperti itu ya kemudian untuk melihat datanya klik Iya klik browse ya seperti ini nah ini contoh datanya sudah ada ya Oke saya akan mencontohkan data lagi ya data keempat sama kelima ya Oke saya jadi masih ingat ya caranya ya untuk memasukkan data klik nama tabelnya kemudian klik menu insert ya sekarang data keberapa guys kosong Empat, ya, ingat karena kunci primer, maka kode ini tidak boleh sama dengan data yang lalu, ya, data yang sudah ada, data yang sudah ada tadi sudah saya buat S01, S002 S003 nah, kalau kita memasukkan S003 lagi, maka nanti nggak boleh, duplikat data nggak boleh, karena ini kunci primer maka harus beda Ya, yang namanya kunci primer kunci utama itu harus berbeda nah, ini misalnya saya masukkan eh, nama yang lain ya. misalnya, eh, misalnya Rizka Disa Putra misalnya 15 4 laki-laki ya. nah ini laki-laki Laki-laki saya wakili dengan L ya seperti itu. Selamat alamat Raman Haji Lampung Timur, seperti ya. Nomor teleponnya kosong. Nah, ini ngawur juga ya, ngawur juga. baik oke. Okay. S04 sudah. Sekarang saya contohkan S05, S05 ya. Oke, kemudian namanya misalnya. Naik. Nah, itu lah misalnya perempuan lagi, perempuan. Kemudian agamanya Islam. Kemudian alamatnya, eh. Hmm. Seperti ini masih kosongkan ya. Nah, oke okay, selesai ya. Saya simpan ya. go ya. Oke okay, saya sudah memasukkan sebanyak lima data. Untuk melihat datanya lagi saya klik browse. Ya ini datanya sudah ada ya. Seperti itu ya. Nah sebetulnya pada saat anda ingin memasukkan data lebih dari satu atau lebih dari dua itu PHPMyAdmin sudah menyediakan fasilitasnya contoh ya misalnya saya akan menginput eh, sekalian deh 5 data misalnya bisa klik insert kemudian di sini ada fasilitasnya di bagian bawah nah nih nih misalnya anda ingin memasukkan data lebih dari dua nah ini klik sini nah maka secara otomatis formnya akan banyak jadi 5 ya. mau berapa mau misalnya mau 10 misalnya tuh banyak tuh banyak kan banyak nah ya terserah terserah anda ya baik oke okay, ya jadi seperti itu anda harus eh, jadi untuk studi kasus ini anda harus mempraktekkan, anda harus minimal memiliki lima data ya terserah nama-namanya mau disamakan dengan studi kasus yang saya contohkan atau mungkin Anda ingin menginput data yang lain ya, nah sekarang tabel pelajaran sudah kita buat, kemudian data siswa juga sudah kita buat, tabelnya dan juga datanya, kemudian saya akan e, mencontohkan untuk membuat tabel transaksi untuk nilai ya jadi gitu ya jadi untuk membuat informasi nilai kembali ke relasinya ya, maka saya akan membuat tabel baru ini yang di situ menghubungkan ya, menghubungkan tabel pelajaran kemudian tabel siswa ya, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many ya. Jadi siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu. Berarti siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu, ya. Jadi siswa bisa mendapatkan nilai pelajaran dari pelajaran fisika, dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Artinya, satu orang siswa itu berhak untuk mendapatkan pelajaran lebih dari satu. Ya, kemudian pelajaran satu pelajaran itu berhak diambil oleh banyak siswa, ya, begitu ya. Jadi misalnya pelajaran matematika itu yang mengambil pelajaran matematika banyak siswa ya. Nah, maka hubungan antara siswa dan pelajaran itu many to many. Sedangkan kemudian untuk membuat transaksinya seperti ini, hmm, jadi kita membuat tabel jembatan transaksi nilai ya atau tabel nilai ya seperti itu ya ini nanti akan saya contohkan nilai tugas nilai UTS nilai UAS ya kemudian ada keterangannya seperti itu ya mm -mm. nah pada tabel nilai ini nanti ada pengembangan ya jika tadi sebelumnya anda sudah belajar membuat tabel dengan kode utama, kode primer atau kunci primer, maka di sini nanti akan saya ajarkan juga membuat kunci primer, tetapi datanya angka auto increment, ya. Jadi nanti angka tapi auto increment, ya. Baik. Sekarang ini saya akan contohkan ya. Di sini ada se Tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke ya, sekarang adalah pelajaran membuat tabel, kemudian mengisi datanya. Sudah paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, kolom baik kembali ke PHP Admin. Untuk membuat tabel baru, silahkan klik nama database-nya lagi, kemudian masukkan nama tabel baru yang akan dibuat. Ya, nilai, kemudian jumlah kolomnya, eh, jumlah, uh, kolomnya ada 8. Oke, okay. kemudian saya klik Go ya. Go. Nah, sekarang ini, kolom pertama dimulai dari apa? ID, kemudian semester, kemudian kode pelajaran, kode siswa. Jadi kode pelajaran itu adalah kunci tamu atau foreign key yang asalnya dari tabel pelajaran, ya. Kode siswa di dalam tabel nilai ini adalah kunci tamu yang asalnya dari tabel siswa, ya. Kode siswa sendiri itu kalau di dalam tabel siswa itu menjadi kunci primer. Tetapi saat masuk ke dalam tabel siswa, ma eh, maaf, saat kode siswa itu masuk ke dalam tabel nilai, maka kode siswa tadi menjadi kunci tamu. Atau istilahnya di dalam sistem basis, basis data, foreign key ya. Nah, ini ada keterangannya. Ya, baik kita kembali ke php admin oke okay? ini sudah dibuat kita sudah buatnya ya dimulai dari id nah, kemudian kemudian semester ya misalnya ke misalnya nah, kode apa tadi pelajaran ya kode siswa Kemudian apalagi ya saya lihat di sini lagi ya nilai tugas, nilai UTS, nilai uas, keterangan. Lihat ya. kembali ke php admin. Nilai tugas, kemudian nilai uas, uas itu ujian akhir semester ya. ama oh, maaf, maaf, maaf, UTS, nilai uas. UTS itu ujian tengah semester Atau mid lah ya Terus kemudian keterangan Nah oke okay. Sekarang mulai dari ID ID tadi sudah saya ceritakan Di awal bahwa ID Akan kita buat sebagai kunci primer Tetapi datanya Auto increment ya Maka kita menggunakan Tipe datanya tetap in Atau integer ya Int itu mewakili integer Atau angka ya Angka misalnya panjang datanya 4. Kemudian untuk membuat kunci primer tetap dipilih primary key ya. Selanjutnya, untuk membuat ID menjadi auto increment, maka kita harus memilih, jadi kita gulung skrulnya sini. Nah, harus diaktifkan di sini. AI, AI itu artinya auto increment ya. Seperti itu. Dicentang ya. Baik, sudah ya kita lanjutkan semester ke itu juga kita aktif ke, uh, integer ya karena angka uh, misalnya satu aja ya 1, kar 1, 1 karakter ya misalnya semester 1, semester 2 gitu ya nah kemudian kode pelajaran nah kode pelajaran adalah kode tamu yang asalnya dari tabel pelajaran ya oke untuk melihat lagi struktur di tabel pelajaran Anda bisa membukanya begini, klik kanan Kemudian, open tab. Nah, kemudian buka ini, klik struktur. Nah, tadi kan kode pelajaran tiga karakter ya, maka kembali ke tab yang sebelumnya. Maka, kode pelajaran juga harus dibuat sama, char panjangnya tiga. Nah, seperti itu ya. Kode siswa itu asal datanya, asal datanya adalah dari tabel siswa ya. Bisa saya klik, lihat lagi di sini saya klik kanan kemudian open link new tab. Nah, di sini saya klik di sini ya, struktur. Nah, kode siswa itu panjang datanya berapa? 4 ya. Maka di sini panjang datanya juga harus empat char ya. Harus pakai char 4 di sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, okay, sudah paham ya? Nah, harus sama, harus sama. Harus sama ini. Harus sama ini juga harus sama kode siswa nama kolomnya kode siswa juga harus sama persis persis harus persis tidak boleh ditulis gandeng gini tidak boleh harus sama persis sesuai dengan kode asalnya ya nah kemudian di sini saya tulis nilai siswa. nilai tugasnya tetap integer ya atau mungkin menggunakan varchar di sini bisa misalnya varchar misalnya 4 misalnya i juga misalnya 4 misalnya. Quarter juga 4 misalnya. Ini juga quarter tentunya. Nah, ini Saya contohkan begitu ya. Nah, sebetulnya nilai UAS ini bisa kita bikin integer juga kalau angkanya itu misalnya angka 80 yang bulat-bulat gitu ya. Oke. Saya contohkan aja, integer tetap ya, biar Anda juga. Saya ganti lagi, oke. Seperti itu ya, saya contohkan pakai integer aja, oke. Silahkan diikutin, saya hitung 1 sampai lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang sudah di sudah dipastikan sudah dicek lagi primary key sudah dipilih kemudian di sini auto incrementnya sudah dipilih oke okay, ya saya akan pilih nama tipe tabelnya di sini nah, ya digulung saja nih uh, scroll bar-nya. oke okay, sudah ya kemudian saya akan mencoba untuk menyimpannya klik save <tuh> Nah, sudah. Tabel lili sudah terbuat di sini. Kosong ya, untuk melihat strukturnya bisa diklik di sini. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data. Tuh di sini kan tertulis auto increment ya, berarti tab kolom ini adalah auto increment. Nah suara apa itu? Nah itu adalah suara tekek. Oke. Okay. Selanjutnya untuk menginput data, klik menu insert ya. Nah seperti itu. Nah saya akan contohkan misalnya. Karena ID tadi adalah termasuk kunci primer dan juga sudah dibuat auto increment, maka di sini tidak perlu diisi tidak apa-apa. Nanti angkanya akan bertambah sendiri ya. Misalnya semester ke 1, kode pelajarannya apa? Misalnya. Nah, kita lihat di sini. Saya klik browse. Misalnya P01, matematika. P01, matematika. Siswanya siapa misalnya? Saya lihat di sini. S01, misalnya gitu ya. S01, kemudian nilai tugasnya misalnya eh, 890. Wah, pintar ini misalnya. Nilai UTS-nya 980. Wah, pinter ini, misalnya nilai UAS-nya. 80. UAS 80 juga. Wah, ini pinter sekali ini misalnya atau. 85 deh, hmm, tingkatkan belajarnya misalnya. Nah seperti itu ya. Nah ini saya ini mencontohkan menginput eh, nilai dari pelajaran matematika P01 matematika untuk siswa bernama Pitra ya S01. Gini ya. Nah sekarang bagaimana caranya untuk menginput data kedua? Saya ingin menginput data nilai pelajaran matematika juga, tetapi nilai untuk siswa misalnya Indah, ya berarti p-nya tetap sama ini nah, pelajarannya tetap sama. Saya gulung ya pelajarannya tetap sama nih p 0 matematika semesternya tetap satu. Nah siswanya itu s kosong ya dua dari sini tadi nih Mbak Indah nah kemudian nilai tugasnya ini juga pintar misalnya uh 90 juga misalnya BTS UTS nya misalnya 85 uh pintar ini kemudian UTS di sini juga 80 uh wasnya 80 aja deh hmm, tingkatkan belajarnya nah ini saya contohkan ya saya simpan ya saya simpan ya. Oke. Oke. Kita lihat ya datanya ya. Ya, kita klik plus. Nah, nih sudah ada contohnya ya. Saya menginput pelajaran yang sama ini, matematika. Ini juga matematika. Terus siswanya siapa? S01 sama S02. Ini S01 tadi Mbak Fitri, kemudian yang S02 Mbak Indah ya. Seperti itu. Nah, kemudian jika Anda ingin menginput nilai untuk semua siswa ini, yang S03, S04, S05, dengan mata pelajaran yang sama, maka caranya sama dengan tadi, ya. Ininya sama, kemudian yang berubah adalah ini dan nilainya, ya. Oke, nah ini saya perlihatkan tuh, tadi ID kan dibuat auto-increment ya. Nah, nih, tanpa saya harus mengisinya, maka dia akan otomatis terisi nih, 1-2, ya. Oke, okay, saya akan coba ya. Isi data untuk melengkapi data untuk nilai e, ini ya. Yang ketiga, keempat, kelima ya. Oke, okay, saya klik lagi ke ini halaman nilai. Saya klik lagi insert ya. Nih, tabel nilai ya ini. Tabel nilai, klik tabel nilai, klik insert. Oke, okay, saya akan mengin menginput tiga data sekaligus. Saya akan membuka ini seperti ini itu ya jadi saya udah punya lima kotak ini biarkan tidak usah diisi dia akan otomatis bertambah semesternya masih satu pelajarannya masih sama p01 nah ini siswanya s003 ya iya ini misalnya 85 misalnya 90 juga 90 tingkatkan belajarnya masih pelajaran matematika juga ya untuk siswa yang berikutnya ini semester 1 juga ini pelajaran yang sama siswanya S040 nilainya misalnya 90 puluh, ini 80 misalnya 85 misalnya tingkat kan belajarnya kemudian ini lagi selanjutnya semester meter satu lagi kode pelajar masih sama ya Kemudian kode siswanya S00, tadi udah berapa ya? Oh, empat ya. Sekarang S05. Nah, oke, okay. nilai tugasnya misalnya ini 90, ini UTS nya UTS-nya 95. Aduh, kok pinter banget sih? 95 lagi Aduh pinter banget ya pinter deh tuh ya S05 ya oke okay. kemudian saya simpan ya nah oke okay. yang biar yang bawah biarkan kosong ya karena kan kita hanya memakai tiga tiga form aja nih ya untuk menginput nilai S03 kemudian S04 kemudian S05 ya oke okay nih perhatikan S03 Oke okay. sudah dilihat kemudian segulung data ini Oke okay. kemudian data ini Oke okay. Oke okay. sekarang kita klik go kita klik browse Iya nih ya contoh hasil datanya mm -mm, kan? Jadi ini untuk pelajaran yang sama yaitu matematika siswanya adalah nih ini ya. Nah sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan pelajaran yang kedua ini ya, sama saja dengan cara ini tadi ya seperti itu ya ini pelogikaan ya melogikakan bagaimana cara sistem informasi inilah di dalam database ini ya. Jadi apabila anda nanti ingin membuat program aplikasi maka sebaiknya anda harus merancang datanya dulu ya baik menggunakan Excel maupun menggunakan eh, database langsung seperti saya ini nanti kalau sudah ini fix ya sudah fix benar-benar, Oh sudah bagus nih nah anda bisa langsung membuat programnya tetapi kalau ujuk-ujuk ya langsung anda itu membuat programnya tanpa harus menganalisa data dan database nya waduh bisa sering salah nanti Anda setiap buat Oh salah Rubah lagi Rubah lagi Nanti rugi Anda rugi waktu Ya Baik Saya akan contohkan lagi ya Untuk menginput mata pelajaran yang kedua Biar maksud ya Bahasa Indonesia Yaitu P02 Oke ya Saya klik nama nilai Tabel nilai Kemudian saya klik Insert Nah semesternya satu Pelajarannya Oh maaf ya saya akan langsung gulung yang di sini Oh enggak usah ya dua aja kemudian pelajarannya P02 nah, siswanya 01 nah ini tugasnya 60 Aduh ini jelek ini nah, 80 hanya nah, 60 belajar dong. Hmm, itu ya. Nah, pelajaran masih dengan cara yang sama, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran kedua. Siswanya kan. Oh, semesternya salah ya ini. Semester ini semester 1. Ini p dua. Kemudian siswanya S 00 dua-dua ya misalnya kasinya. ini OTS nya 85 tuh ada suara sapi 90 waduh masih pinter ini joss banget nah, oke okay ya saya contohkan dua aja ya untuk pelajaran yang kedua ya dua siswa saya udah ingin dua siswa oke okay. oke okay. Kemudian, saya klik Go. Nah, oke, okay. saya lihat lagi, bros. Nah, ini contoh. mau contoh, saya sudah memasukkan eh, nilai untuk siswa yang sama, yaitu S1 dan 2 pelajarannya, pelajaran kedua ya, bahasa Indonesia. Nih ya, jadi caranya sama, dan begitu seterusnya, ya. Selama ada 10 pelajaran, maka cara menginputnya seperti ini, ya. Nah, logikanya dalam database seperti ini, cara menginputnya, ya. Oke, ya. Anda bisa melanjutkan ya sebagai tugas. Anda bisa melanjutkan untuk memasukkan nilai pelajaran yang kedua ini pada eh, semua siswa. Tadi kan ini siswanya baru siswa satu siswa 2, ya. Anda bisa memasukkan untuk siswa 3, siswa 4, siswa 5. Ya. Kemudian setelah selesai masukkan lagi untuk pelajaran yang ketiga ya dimulai lagi dari siswa pertama, kedua, ketiga seterusnya oke, seperti itu ya baik, sekarang untuk nilai sudah eh, paham anda bisa mencobanya <tuh> atau mengulangi video yang ini dengan cara mem, apa ya, mempause ya baik nah pelajaran selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat relasi tabel ya jadi di dalam database kita tadi sudah ada di eh, ini saya tutup ya saya tutup saya tutup kembali ke sini saya klik nama databasenya nah di dalam tabel di dalam database sekolah DB ini sudah ada tabel nilai pelajaran siswa ya jadi ketika tabel ini saling berhubungan atau saling berrelasi seperti gambar ini ya seperti gambar ini nah bagaimana caranya kita untuk membuat relasi tabel di dalam PHPMyAdmin, ya merelasikan datanya bagaimana nah caranya begini <tuh> klik nama database nya ya Kemudian klik menu ini. Eh, mohon maaf. Hmm. Oh, oh, maaf ya. Sebentar, saya agak lupa. Hmm, hmm. Oh, ya. Yeah. Jadi begini di dalam dari tiga tabel ini ya, dari tiga tabel ini yang menjadi relasi utama adalah mana? yaitu tabel nilai ya jadi tabel nilai itu kedatangan kode tamu dari tabel siswa dan tabel pelajaran ya, maka yang menjadi pusat adalah ini ya tabel nilai ya, yang menjadi pusat transaksi adalah tabel nilai, maka yang harus kita relasikan dari tabel nilai, nah caranya klik nama tabel yang menjadi relasi utamanya, yang menjadi penghubungnya, ya, jadi yang menjadi tabel transaksinya, kita klik kemudian kita pilih struktur, gini ya kita pilih struktur udah ya kemudian kita pilih menu relation view Nah, setelah itu nah ini kode pelajaran itu asalnya dari tabel mana? Dari tabel pelajaran ya. Nah, caranya klik pelajaran di klik di sini. Nah, di sini. Kode pelajaran belakangnya ada titik pelajaran. Nah, berarti di sini asalnya di sini. Kita pilih di sini. Nah, kode siswa itu asalnya dari tabel siswa. <tuh> nah di sini jadi dari tabel siswa. Nih ya, sekolah db ini nama databasenya titik siswa adalah nama tabelnya kemudian titik kode siswa adalah kolomnya ini. Oke saya pilih jadi oke kemudian saya setelah selesai saya save ya. Nah nih nah begini cara membuat relasi tabelnya seperti ini ya. Saya save lagi. Ting. Oke. Okay. Selesai. Nah, untuk melihat gambar relasinya, maka Anda bisa klik sini. Nama database-nya lagi. Nah, kemudian klik more, kemudian klik menu designer. Nah, kan sudah jadi ini. Tinggal di ini aja di rapikan. Rapikan di sini digeser-geser. Nah, di sini ya digeser-geser. Tuh oh, kan, persis kan seperti ini, ya kan? Nah, ya kan? Ya enggak, ya enggak. Persis kan? Iya. Oke, okay. kasih tepuk tangan dong buat saya. Ucapin terima kasih, gitu, gitu ya. Oke, okay. setelah Anda pindah-pindah ini tadi posisinya, itu Anda bisa simpen ya di sini. Nah, disimpen gitu ya biar nanti kalau sewaktu-waktu ingin membukanya susunannya sudah seperti ini. dan hmm, sudah bagus ya. Ini bisa Anda print juga loh di sini. Nah, fasilitasnya ini ada menu-menunya. Oke okay, ya. Untuk membuat relasi sudah tahu ya, sudah paham ya. Baik, silahkan Anda ulangi lagi video saya ini kalau memang belum paham ya. <tuh> Masih ingat kan nama saya? Nama saya Bunafit. <tuh> Bunafit Nugroho yang cakep, iya. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Nah, sekarang saya akan eh, mengajarkan Anda itu bagaimana caranya untuk menambah kolom baru pada tabel siswa, ya. Intinya adalah bagaimana caranya menambah kolom baru, ya. Menambah kolom baru pada tabel apa aja. Tetapi di sini akan saya contohkan Bagaimana kalau kita ingin menambah kolom baru pada tabel siswa, ya? Pada relasi sebelumnya, di sini sudah saya contohkan. Di sini ada kolom dua kolom yang saya eh, blurkan, saya samarkan, yaitu tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, dua kolom inilah yang nanti akan saya contohkan untuk ditambahkan ke dalam tabel siswa, ya. Sesuai keperluan anda, anda bisa menambahkan kolom baru yang lain, apapun itu, ya bisa ditambahkan di dalam tabel ini ya di dalam tabel anda nah contoh ya sekarang kita kembali ke php admin oke okay. untuk menambah kolom baru ke dalam tabel misalnya tabel siswa ya berarti kita harus klik nama tabel siswa oke okay. klik left this kemudian caranya gimana setelah kita masuk ke dalam nama tabelnya Kemudian klik menu struktur. Nah, kemudian di sini fasilitasnya. Mau menambah berapa kolom? Misalnya di sini saya akan menambah dua kolom. Kemudian kolomnya mau ditaruh di mana? Nah, ini kan after ya. After misalnya eh, agama. Setelah agama. ya Setelah agama, saya akan menambahkan dua kolom yaitu tempat lahir dan tanggal lahir ya, kemudian saya klik go <tuh> kemudian saya buat nama kolomnya misalnya tempat lahir, kemudian tanggal lahir tanggal, nah untuk nama kolom itu tidak boleh ya dipisah seperti ini ya harus digandeng seperti ini atau kalau mau memisahnya harus pakai tanda seperti ini, garis bawah ini, ya. Nah, untuk tempat lahir, karena berbau karakter juga, ya, tempat kan, kita masih menggunakan varchar saja, ya. Panjangnya misalnya 100, ya. Nah, untuk tanggal lahir, ya, tanggal lahir, ya, tanggal lahir, <tuh> tanggal itu kita menggunakan tipe datanya date Nah, ini nah ini nggak usah panjang datanya nggak usah diisi biarkan kalau dead ya oke saya simpan ya save nah ini sudah terlihat ya kolom baru yang berhasil saya tambahkan nih oke bagaimana dengan anda apakah sudah berhasil juga <tuh> sudah ya sudah coba sekarang bagaimana caranya kalau saya kasih pr anda untuk menambahkan misalnya kolom baru ya di, di bawah foto ini misalnya ada tahun angkatan misalnya gitu ya atau eh nama orang tua bisa kolom baru nama orang tua kemudian hmm, apa misalnya pekerjaan orang tua oh bisa di sini ya seperti itu asal sekolah bisa ya untuk data siswa bisa banyak datanya, informasi datanya bisa dibuat banyak, ya. <tuh> seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan datanya seperti apa. Tuh, kosong ya. Karena tadi kan kita e, menambahkan kolom baru, jadi kosong datanya di sini. Nih, untuk tanggal lahir itu di sini angkanya nol Ya. Nah, kalau begitu Anda harus mengeditnya, harus memperbarui datanya. Caranya bagaimana? Tinggal diklik menu Edit ini, ya. Jadi setelah diklik nama tabel siswanya, datanya klik tombol Browse atau menu Browse. Di sini datanya ada yang masih kosong, bisa diedit menu ini. Misalnya di sini Metro, pilih tanggalnya sembarang dulu aja. Nah. Kalau di dalam sql itu format tanggalnya itu dimulai dari tahun 4 digit, kemudian bulan baru tanggalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya saya ganti 1000 1990 misalnya. Nah, oke okay, ya. Metro 90. Nah, oke, okay, saya klik go. <tuh> nah, saya klik browse lagi. Nah, seperti ini ini. Ya, sini ya. Saya contohkan lagi yang kedua. Nah, di sini misalnya eh Yajepara. Nah, di sini kalau mau langsung nulis sendiri langsung bisa 1990 tahunnya, kemudian bulannya misalnya 09. Terus kemudian tanggalnya misalnya 20. Nah, jadi tanggal 20 bulan 9 tahun 1990 nah gitu ya Oke saya simpen ya go nah saya lihat ya datanya tuh seperti itu Oke sekarang untuk data yang ketiga keempat kelima itu silahkan anda eh, coba sendiri Oke silahkan anda coba sendiri untuk menginput datanya datanya <tuh> silahkan coba sendiri untuk pelajaran berikutnya apa ya oh ya yeah. export database oke okay. sebelum melangkah ke materi berikutnya yaitu tentang export database maka saya akan mencoba sedikit menjelaskan ya beberapa uh, materi yang belum mungkin belum Anda ketahui ya jadi tadi kan sudah saya ajarkan bagaimana menambah kolom baru ya di dalam tabel nah sekarang bagaimana jika Anda ingin ya Anda ingin eh, menghapus nah kolom yang sudah ada di dalam tabel itu bisa dihapus nah caranya bagaimana misalnya di dalam tabel pelajaran ini ya nah ini ada kolom saya klik struktur ya nah ada kolom keterangan nah jika Anda ingin menghapus kolom ini maka menunya adalah drop ya saya coba ya saya coba drop nah sekarang nama kolom keterangan sudah enggak ada berarti sekarang di dalam tabel pelajaran hanya ada dua kolom nih seperti ini ya hati-hati nah, ya kalau mau ngeklik drop maka data di dalamnya juga akan hilang ya hati-hati nah, sekarang bagaimana jika kita ingin merubah nama kolom nah, bisa juga ya, merubah nama kolom jadi, misalnya eh, dari tabel siswa ya, saya klik tabel siswa saya klik struktur misalnya ini eh, foto itu saya akan ubah eh, nama file nama kolomnya yaitu dengan cara klik kalau tadi drop adalah menghapus, maka di sini ada menu change. Change adalah untuk memperbaiki nah, atau mengedit. Misalnya, saya file foto, misalnya saya ganti file foto. Oke, okay? sudah ya? Nah, seperti ini, tuh sudah berganti, kan? Sudah berganti. Oke, okay? sudah paham ya? oke okay, sudah paham ya nah sekarang pelajaran selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengekspor database jadi tujuannya mengekspor database adalah untuk mengamankan data ya untuk mengbackup data atau untuk memindahkan database ya jadi kalau Anda misalnya belajar pemrograman atau belajar database dari komputer atau laptop A laptop Anda. Kemudian Anda ingin belajar kemudian melanjutkannya ke laptop teman Anda. Atau teman Anda ingin mempelajari hasil belajar Anda. Maka database yang Anda sudah buat pada laptop Anda sendiri tadi itu harus diekspor, harus di backup. Kemudian baru database tersebut nanti bisa diinstal di komputer teman Anda. Nah, contoh yang lain Hasil ekspor kita itu juga bisa diinstal di komputer server hosting di internet, ya. Nah, jadi database kita caranya memindah seperti itu. Jadi gunanya ekspor adalah untuk memindah data. Sedangkan untuk pada saat kita mau menginstal ke komputer baru itu namanya mengimpor, ya. Jadi kebalikannya ekspor dan impor. Nah, caranya bagaimana? kita kembali ke phpmyadmin. Klik nama database-nya. Kemudian klik menu export. Ya. Kemudian klik tombol go. Nah, di sini sekarang kita tinggal pilih eh, save as. Mau disimpan ke mana nih misalnya? Di sini saya contohkan di folder data latihan. Nah, ini, biarkan nama nama hasil backupnya adalah sekolah db ya oke saya klik save oke ya oke hasilnya adalah uh, ini nah ini sekolah db database nya kalau saya buka hasilnya pakai notepad ya saya klik kanan saya buka hasilnya datanya seperti apa tuh seperti itu tadi nih si datanya itu ya Okay, saya tutup ya. Oke, okay. tutup nih. Ini jadi databasenya ini seperti ini. Nah, oke, okay, saya tutup ya. Nah, sekarang ini saya contohkan ya. Nah, ini kita sudah berhasil mengekspor ya, sudah berhasil mengekspor database tadi yang sudah kita buat hasilnya adalah menjadi file sekolah db.xql. Nah, file ini bisa kita install di komputer lain ke database MySQL yang ada di laptop lain atau di server hosting di hosting sana di internet. <tuh> nah, caranya gimana? Yaitu dengan cara mengimpor, ya. Nah, caranya. Oke. Okay. Saya kembali ke localhost ini ya. Oke, okay, saya kembali saja di sini misalnya saya buka lagi phpmyadmin ya. localhost ini phpmyadmin saya sudah ada nih. <tuh> nah, ini misalnya katakan ini komputer yang lain ya, komputer teman Anda. Atau di komputer Anda sendiri. Nah, cara untuk mengimpor itu pertama kita harus mempersiapkan database-nya yang baru, ya. Misalnya <tuh> saya klik nama data, klik menu database saya mau membuat database barunya misalnya eh, sekolah misalnya dua sekolah misalnya 2db atau misalnya sekolah SMA <coughs> SMA db misalnya misalnya gitu ya, sekolah underscore SMA db misalnya ya. <coughs> atau SMA 1 db <coughs> Oke okay, saya klik create nah Nama database-nya sudah ada, kita masuk ke database-nya. Klik dulu nama database-nya. Oke. Okay. Kemudian baru kita klik menu impor ya. Nah. Kemudian klik browse untuk mencari file SQL-nya. Nah, tadi di mana ya? D. Nah, nah, ini ya nama file yang hasil dari ekspor tadi. Kita cari filenya kemudian kita pilih kemudian klik open nih sudah terbaca kemudian saya klik bawah ini go ya Nah kita berhasil nih nih berhasil mengimpor ya tuh kan kita punya database sekolah underscore SMA 1db tabel dan datanya sama ini nah ya kan tabel dan datanya sama kan tuh ya sama dengan ini tadi database sekolah DB. Tuh. Ya. Tuh ya. Nah, seperti itu tadi adalah pelajaran impor ya. Jadi impor database tadi fungsinya adalah untuk menginstal database ke komputer yang baru atau ke komputer Anda, anda sendiri ya. Seperti itu. Nah, selesai ya.